Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Di video kali ini Aku pengen share ke teman-teman semua Ini aku bikin salah satu Olahan telur, ini enak banget Dan simple Aku masak telur balado Buat teman-teman yang penasaran Gimana aku buatnya, jangan lupa Tonton videonya sampai selesai ya Oh ya, sebelumnya jangan lupa Di subscribe, di like juga videonya Terima kasih Telurnya aku pakai 6 butir, udah direbus dan aku goreng sebentar biar ada tekstur kulitnya gitu ya teman-teman Kemudian untuk bumbu, ini ada bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai keriting Resep lengkapnya ada di deskripsi, teman-teman silahkan cek Kemudian ada garam, gula, kaldu jamur, daun jeruk, daun sereh Kemudian ada juga daun bawang yang dipotong. Blender aja biar cepet, biar simple. Masukkan langsung semua bumbunya, siapkan minyak panas sedikit, kemudian langsung tuang bumbu yang udah kita blender ya, teman-teman. Kita masak sampai bumbunya matang, sampai bumbunya tanak dulu ya. Oh iya, tak lupa aku mau mengucapkan terima kasih buat semua teman-teman yang udah subscribe Buat teman-teman yang baru gabung, jangan lupa di subscribe dulu Lanjut lagi, kita masukkan daun serai, kemudian daun jeruk Kita tumis sebentar Kemudian jangan lupa kita masukkan garam, gula, kaldu jamur untuk bumbunya ini udah kelihatan mulai matang ya teman-teman kita tinggal icipi teman-teman silahkan sesuaikan dengan selera teman-teman langsung kita masukkan telurnya kita aduk untuk bumbunya Udah mateng ya teman-teman Kita tinggal tambahkan untuk daun bawang Biar ada seger-segernya Ada hijau icunya gitu Ini udah selesai Kita bisa sajikan Alhamdulillah masakan hari ini Udah selesai Ini super simple telur bumbu balado Ini enak Jadi buat teman-teman jangan ragu Untuk mencoba resep ini ya Terima kasih sudah menonton videoku Sampai selesai Sampai ketemu di video selanjutnya Jangan lupa di subscribe Di like, di komen juga Di share ke semua sosial media teman-teman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh